Nah, iya yes. guys. Kita nuker. Caranya, ya, Adik Adik. Teramai, adik Adik. Di, sama, ini, sama, sama, sama, sama ribu, cok. Seorang Seorang nah, ya. Di sini dengan saya Raka ya. Sama Ini saya. Asap. di sebelah kiri kita ada pepohonan paya dan ya buah-buahan yang dilarang dipetik karena sama suka mau iya kenapa mau dikadi jangan mau kedang ya Dikadik, kita boleh mau kedang ya nah kalau di lembur kita boleh ya Dikadik boleh tuh ada ada ada tulisannya Jalannya jiladang... mau. Ya, jalannya ya. Di sebelah kanan ada ada gedang bisa dicari di sini. Ya. Di pinggir cair. Ya. Beginilah suasananya. <laughs> Kalau jalan sebelah kiri pasti panas, jadi abangnya jalan sebelah kanan. Ya benar enggak, guys? Oh, ada. Oh yang yang cari cari pasir. Pasir. Guys. gini, Guys. Uh, saya... ini ini sebenarnya belum jadi sembunuhnya dan kita juga nggak tahu ini mau dibikin apa ya. Lompat nang kali, Bang? Hari weekend pasti ramai ya, Guys. Iya, hmm, Guys. Tuh banyak ini sini. Nah, kanap, kanap. Eh, itu, itu. Tuh, oh, Ramai, Guys. Guys. Di bawah ada sewa Oh, itu. Hah? Oh, itu pareto, Oh, ada itu apa namanya itu ya? Tuh, itu, itu, Tuka, itu. Jadi, ya. Etak, oh, itu teh. Sebenarnya, ada luka 40 gitu. Dia nggak ngelesungnya jika ada gantungan. Tapi aku nggak atuh, oh, maka sepoci. Oh, cempreng. Ada yang Panas ya? Eh? oke okay, guys, jadi ini adalah saat ini di eh, kita namanya namanya? buara nyara ya kalau tempat di kita belum tahu banyak karena masih baru ya cuma nyala baunya seperti oh, suasana seperti ini Sangat rame ya rame untuk hari weekend eh, rame dan ada enam apa eh, ya kayak tepi yang bisa disewa ini kayak Kayaknya bisa sih Ayat bisa, Ayat bisa. Mana ini indah. Untuk langsung dilihat nih. Ini adalah penampakan dari kamar belakangnya. Dan disitu ada tempat lagi. Cuman itu nggak banyak pepohonan jadi agak panas ya guys. Sini juga panas sih. Orang-orang pada piknik. Banyak kan sini orang-orang pada piknik ya. Makan-makan, keluarga. Ya guys. Saya kira cukup sekian untuk vlogger ini. Gak suka dislike <laughs> dan iya yeah, share comment and uh, dan bye, bye bye bye see you next time